Apa pandangan Ustaz jika saya mahu berkahwin dengan wanita yang tujuh tahun lebih tua dari saya? Dia adalah muslimat sejati. Dan um, uh, beragama. Dan punya keluarga yang, yang ramai. Hak huh. puan tua tujuh tahun daripada hak lelaki. Boleh lihat nikau. Faham tak? Dia bukan umur. Jangan tengok umur. Faham tak? Nikau-nikau ni kau, kau tak tengok umur. Ah, jangan, main, jangan main mulut orang pula tengok make work kalau berang <SILENCIO> ada lagi make work? ada lagi berapa tahun umur? seratus? sembilan dah ha. seratus sembilan, seratus lapang itu lah nah, masa dia nikah tu seratus? seratus tiga tau seratus empat seratus tahun nikah dengan budak umur tiga puluh ha? tiga petujuh ha? seratus lebih dan ni tu tahun je. Faham? Tak ada masalah. Ha. kita nak Yang Kita suka dia suka kita. Kita suka dia. Nang, kita suka dia dia juga suka kita. Ni kau. <laughs> Dalam suka, tak suka kita. Molek nikah. Dalam suka dak suka. Faham? Ha, jadi tak ada masalah. Jangan dengar kata orang muda nikah kata macam tak ada orang muda tak ada masalah. Kalau mu suka dia dia baik untuk mu dia beragama silakan. Lebih baik daripada muda atau tak beragama. Eh? kan Nabi kata almaratu tungkahu liarba wanita itu kebiasaannya bukan mesti kebiasaannya bila kahwin kena empat sebab empat sebab ni bukan empat sekaligus salah satu dari empat sebab yang pertama li jamaliha kerana chome ada orang nikahkan ni chome ada tak dia orang kata tak usahlah muluk jahat pun dia dia kenanglah trong mẹ dan yang kedua ada kalian li hasabihha kerana ketepunan Ha ah kerana keturunan punya pasal. Neh, hak dia kena hak cenggoh molek keturunan lain. Ha jadi keluarga dia pentingkan keturunan. Ha nikah ngat tu keturunan. Yang ketiga kadang-kadang Nabi kata li jamaliha. Kerana eh Lijamaliha. li jamaliha, lima liha kerana harta. Kerana dia orang senang. Neh. Ha dan yang keempat li diniha kerana lebar. Dia. Kerana agama. Nampak? Haa Maka Nabi kata Fas-fas Biza Tidin Pilihlah kalau boleh Yang beragama Taribat iadak Kamu akan berpuas hati Faham lagi? Ne? Kerana apa? Kalau kerana harta Harta tu akan hilang Akan hilang Nak? Haa Kalau kerana keturunan Tidak kekal keturunan Yang molek Di sisi Allah Bukan keturunan Kalau keturunan tu molek Abu Jahal masuk, masuk suga Keturunan Nabi Haa ne ah dak hak masuk syurga nak no, tuha awak cerita malam israk mikrak boleh nabi ke dak malam israk mikrak tu nabi naik sampai kat syurga dengan jibril kan nabi dengar jalan ke syurga berok berok berok nabi kata macam rajin dengar kalau jalan gini terpa faham boleh nak nabi bila ibnu rabah betul nabi lah itu contoh Faham nak lagi? Ha, kita tak Terunang nombor satu <laughs> Dekat kama Nombor lima belah Ha tak Lepas tu go. Ngaji juga Cikap megok Ngaji juga Cikap megok Tak ikut Ha tak <laughs> Sudah dengar dua awak contoh Hitang beletung Bila Hapsi nah. Ha Ha Hitang Hitang beletung Bibir tebal Hidung kemang Mata belalok Rambut macam takal wahang kau. Betul tak? Habsi. Orang dah ajar tengok Habsi, takut tengok. Pasal telapur hitam. Kita ingat keling, ni hitam dah. Keling ni kalau duduk dengan Habsi, keling ni kita ingat masalah. Faham tak? Pasal Habsi ni hitam sangat. Faham? Orang ajar pergi Mekah saja tengok. Hitam biru ni. Mana muka-muka hitam biru. Kalau keling tu, kokoh gelap. Ni hitam tu, ni hitam macam ni. Macam orang Itulah contoh dalam surga Dia masuk surga tu kerana dia hitam kan? Kerana dia hapsi kan? Kerana dia hamba kan? Kerana agama Faham tak? Ha. Jadi Kadang-kadang kerana comel Comel tahan lama <tongan> <tongan> Tengoklah Potong Saga Tahu berapa rasmi Potong Saga itu? Hah? Tak tengok? tahun 85 Dr Mahdi ah Tong Mahdi ah ah masa tahun 1985 kan masa tu kita kanak-kanak ni muda faham tak <laughs> nah tahun lapor hoi masa tu macam beli botol sagar gaung kampung ni ah gaung kapo bucing komando kapo Cina ah 18000 saya 17 ah 17000 masa tu Nah, ah pom. Um, um, losong ni dua tayar dia, lima kabel satu. Ha, <tuk> mengang dak lain galen kuda dak satu. Ha, oh, motor lagak. Motor lagak hak meja, hak belakang meja vipong. Hak oh, bonnet street tu, oh, bonnet boleh main vipong. Faham dak? <tuk>. Ha, dodok panggil orang belakang meja vipong. Faham? Ha ah, tu mula-mula tahun 85. Ha, oh, sebuah. Faham? Neh. 3 bulan beli, dak buang supit kosing. Faham? Turun gaung tu Tengok kau surah ladang Tengok kau rasa lah ha. Ha. <laughs> <laughs> Balik kau Bini lelaki naik tambah Bini dok. Anak naik tambah Bini duduk kat kereta ha, Dia pusing kat kereta Takut kau nak tahu kereta dia Takut kau nak tahu kau main kat kereta Oh sohung <laughs> ya. Kereta watu lagar dia Ha Lenin ni Botol Saga Tahun 85 Ah, Ni Ni body ni Body Kan jalan gini Jalan gini Ha <laughs> Ha Jumpa kat EW Oh Orang jalan gini Reyok lah Matam pinggang Ha <laughs> Ha Faham tak Ha Dia berubah Tak jamil lah Ha Maka Takut dok kekal dia boleh membayar kadang-kadang menyakitkan hati bila telapau lawak dia jadi gom dia mengendah korang dok meleng korang dalik pergi mahkamah syariah yang lapas cerai lapas cerai bini comel-comel putih-putih 24 23 21 19 ada anak baru 6 bulan anak baru seorang ha kena cerai berdua-berdua terak tengok tok kita ada kena cerai di doki takde ada Ha tak? eh? Ha, mana jomel tu? Kita macam transformer muka. Mak tok dok kena cirah pun. Faham tak lagi? Ha, pasang mulut okey. Ni mulut jahat. Nampak? Ha, comel punya pasal. Lagi pula kalau mulut molek pun dia berubah tak? Buam. Mak masih umur baru nikah tu, ni sama muka bini. Ha, ada kelawau ke, ada ke berat? Ha? Ada ke uduh. Ma, tengok, ha tengok Kalau lambat belakang bini berani kutuk. <tuk> nah, apa, kalau depan gini ya moh. Ah, dia gitu jadi agamalah kalau boleh yang beragama jadi kalau mau kata tua 7 tahun tua 20 tahun sekalipun kalau dia suka dan dia hormat ibu bapa kita dia nak jadi isteri kita silakan tak sehkira pun mulut orang mulut orang tak pakai kawan faham mulut orang tak boleh, tak boleh. faham tak Neh ada je tak pening kita buat benda betul ke kutuk kau faham cekamah orang marah ngajak orang marah tau-tau kata hak utuh faham tak susah kita muda bini kita tua dia kata macam takde orang puan lain kata. Nah, ha, ada bulan mu cari hak tua tua tujuh tahun pada mu patut mu dua puluh lima binimu sembilan belak dua puluh ni mu dua puluh lima dia tiga puluh dua tukar tukang cocok padahal perempuan tu perempuan yang baik Hang nak bila perempuan yang orang yang nak baik nak tolong kita ni kita kira ama. Kita lemah ah, lemah tolong, tolong lemahlah sungai sungai losong. Hang ah, nak? Tolong tolong. Kalau lemah sungai kalau perang tolong, tolong tolong. Hang Neh. Nah? Ah. Tiba-tiba mari orang nak tolong. Kita tanya ama. Tanya dak ama? Ha, dak. Faham tak lagi? Ah, orang nak beri kebaikan pada kita jangan tanya ama. Orang bersetuju untuk berkahwin dengan kita Itu satu perkara besar Ha Kerana dia akan bukan berkongsi Jabat Ha Itu rakan pejabat Dia akan kongsi kater Tidus kater Tidus limu Batal tula Makan seminggang Berok selubang Betul tak? Itu isteri kita Nah, Ha Kalau laki ketuk Bini tukar itu <tuk> <tuk. Nah? Ha Ha Betul tak? Ha Itu orang Berkongsi rumah tangga Termasuk berkongsi bau ketuk Ha no, ha malaikat isteri kita pasal kita ketup dak bau. Faham? Ha, dan nak kan ni takdir gitu. Dak kena terimalah. Hidak syirik pula kita. Ha, <laughs> nah. Nah, jadi dah tua tujuh tahun dia baik dak? Dia hormat dari buah bapakmu? Hormat ah. terbaik. Faham? Dah saya ikut mulut orang ramah. Mulut orang ramah dia kata, "Mak, kalau bini gemuk dia kutuk." Dia tengok ngatin gemuk. faham? Dia kutuk, om. kutuk. Ah. Laki dia sajalah, gornia tadi orang-orang nikah dia. Ha, macam anak teruna bang tapi anak dah segala. Apa pula? Hmm macam gebadak air. Padok. Nah tang muluk dia. Nampak? Dia dah sedar pinggang macam karet lego. Nah, ni. Kalau cermin ada anak dara tu cermin pula lelaki tu hitam. Dia kutuk. Dia kutuk. Nampak? Tadi bang tengok orang nikah mangni macam tai kicap. <laughs> <laughs> kenapa, kenapa pula tak dicok orang putih lepuk laki macam dodor <laughs> macam dia putih kan? betul tak, jahat belakang mulut kalau bini kita tua, kita muda dia kata, pakat bomor kalau laki pula tua, bini pula muda, nak bang, harta dia kata, betul tak kalau kita nikah dia, dia kata, miang, gata betul tak Ah, muda-muda nikahlah masa gatal. Faham? Kalau kita dia lambat nikah dia kata mambar. Dia tidak got cetong. Faham <laughs> tak? Betul tak? Darah cetonglah bini lagi tu lah beginilah, beginilah, beginilah, lah. Apa betul dituk mu? Dia tak mau nikah lagi. Ah, dia janji dah kerana awek dia, awek dia ada di Jerman. Hmm. Ha, tak. Umur 40 gini nak nikah pun susah dia. Dia ambil mas kawin pinjam fituk mu. Ah, kata yang baik dah, nah. Nah. Ah, jadi kalau tujuh tahun kau tua padamu 17 tahun, 20 tahun tua daripada kita Perempuan yang baik, kahwin nah, Tak kira omong larat udu mana pun Kalau perempuan yang baik, muslimat yang baik Tak kira omong Neh, Ni lah nah, orang panggil barang baik Dalam Quran suruh nikah, barang baik ha? Ha, Allah kata kan ni Faham kihum ma, toh balakum minan nisa Tak kamu nikah, ma Ma ni bila, barang tak? Barang, toba barang baik Quran. Satu tepat eh dalam Quran sebut perempuan sebagai barang baik. Ayat ni ya? faham tak? Nih, ayat lain sebut nisab, sebut mar'ah. Ayat ni sebut ma je. Ma sini mana barang? Tawabak. Barang baik. Barang baik apa? Hak beragama. Kalau beragama, barang baik. Faham? Wallahu'ala